menyodasin jael ini cincing cincing nama Dahana oh hmm, asisten lah hmm. tapi anu sok jael di wilayah hmm. eta hmm. nama inak lah nama panggung nah, nah, nama, nama asli nama nu tadi kuya sebut tuh oh akina eyang eh, non rangga ulang oh ulang. Hmm. rangga ulang rangga nah, ulang jadi nama asli nama rangga ulang ya. ngangkat telah aki sideng sideng itu hitam akhi hitam memang seperti ya okelah lah apa boga itu ah bah untung dia disebut bautung, kata lah bautungnya karena tangan kanannya uh, buntung gitu. Cuman barusan uh, ada energi yang lebih kuat Sehingga masuk yang lain Dan Om <tuh> karena seperti yang nggak uh, siapnya itu kuat lah. Capek, kecapean. Aku kau sama Om yang segera dikeluarkan gitu itu itu jadi barusan secara resumenya kita sudah berkomunikasi. Alhamdulillah, Dan kita juga tujuan datang ke sini itu baik. Uh, yang hidden di sini menerima kehadiran kita, hanya pesannya sedikit. Jangan terlalu ramai ribut sebab di sini bukan tempat untuk ribut untuk curhat curat itu. Di sini tempat untuk uh, mencari ketenangan, gitu. ketenangan, mencari ya istilahnya untuk semedi atau untuk mencari kebarokahan itu ini itulah intinya. Nah, itu intinya sini dominannya dominannya energinya positif ya. dominannya beda kalau kita kunjungan ke tempat yang kemarinnya banyak legok ke pabrik orangnya negatif, auranya auranya negatif. Hmm. kalau di sini kan positif oh, walaupun ya namanya juga seperti barusan ada gerakan-gerakan itu masuknya ya wajar Sabliowo oh, adalah ayang hidung itu merupakan punten ayang Uh, dari pajajaran ya. dari pajajaran jadi gerakannya seperti itu hari mau lah uh, pajajaran jadi identiknya setiap jalur pajajaran itu pasti penjaganya sejenis itu ya dimanapun juga ya kebetulan wilayah ini ya, se sejenisnya yang warna hitam nah. itu Sumi dari Abah Oke okay guys Sekali lagi jangan lupa Abah channel Abah Roges Di subscribe, di like, di komen Dan di share Demi perkembangan dan kemajuan channel Abah Roges Juga tidak lupa Channel Teman kita <gülüyor> Tiludulur Misteri Di subscribe juga Di like, di komen, dan di share Sama-sama kita bisa bareng berkembang ada kemajuan dan jangan lupa loncengnya diklik ya, biar tidak ketinggalan video misteri-misteri perjalanan-perjalanan misteri Abah dan tilu dulu misteri segera jadi mengetahuinya tidak ketinggalan lah, gitu. lepas ya masuk kanan mulai ditahan, masuk kanan masuk dong ditahan tong sih natural kita lagi mencoba untuk memasukkan makhluk gaib ke mediator. Emang ini gini, oh. baru sehingga agak sedikit lama, agak sedikit sulit. Om dari tilu misteri berusaha terus mencoba. lepaskan beban kita oh. ngolongin. lepaskan ngolongin sudah, lagi gitu, Pak oh, Bantu ya, Pak? Nah. Oh Tuh, iya, iya. Oh. <laughs> <laughs> <tuk> itu jadi Pak Rewas Kesempatan Kesempatan gitu so, ini Taruh, iya. so, Taruh iya Taruh baiklah, Ini bedok lah, lah Dia di bawah Ini beda energi hmm. karena Kan suka dengan kena buluk di sana. bedok ya. ya. barangkan ma. ya sudah berdoa apa kamu bodoh banget tampan. Buka Ha ha ha!